Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Di channel Abah Haroges Pada kesempatan ini Abah Lagi memberi makan Indukan gurame Abah ya. Gurame ini jenis, jenis gurame soang. Oke guys sebelum dilanjut Seperti biasa tolong yang belum subscribe Subscribe dulu di channel Abah Haroges Di like, di komen, di share ya demi perkembangan dan kemajuan channel Abah oke kita lanjut nah, ini Abah indukan gurame yang kira-kira beratnya adanya yang nyampe 14 kilo, 12 kilo juga ada 12 kg sampai 14 kg ini seluruhnya ada 27 ekor ya. indukan 27 ekor indukan, artinya 27 ekor betina. E, jantannya hampir e, 15 jantannya e, Di samping itu juga apa? kita e, memelihara ikan mas juga sama lokal indukan juga dan koi juga ada. Nah ini ikan gurame e, jenis betina ya. Nah, bedanya betina dengan jantan itu kalau jantan ada jenongnya ya kalau di Gurame Soang itu nah. ini usia Gurame Abah itu hampir 17 tahun ya yang jantannya itu 17 tahun dia. Ini biasa abah kembangkan dan bertelur itu dalam periode nya satu periode itu enam bulan, enam bulan baru bertelur jadi selang enam bulan sekali sebetina itu biasa bertelur dengan media yang dipersiapkan oleh abah ya, medianya sarangnya katakanlah medianya itu sarang berupa sarang. Banyak juga lumayanlah. Ini ramai-ramai besar termasuk ikan-ikannya juga ikan masnya juga ikan mas besar. Ya. Jadi kalau ikan masnya dia dengan meliuk kakap Memakai eh, media yang yeah, Oke, kayak yeah. gitu Sementara, udah